Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel tim Shoot. Oke Mas Ilham, hari ini kita mau menambah stamina di pagi hari. Aku lagi ketemu karo ibu-ibu penjual jamu tradisional. Awakmu pengen jamu gak? Pengen ya? Oke, langsung aja merapat ketemu karo ibu ibu eh jamu menambah stamina ben soyo kuat, ben ranglo lokro. Langsung aja ya langsung gas, yuk bu, uh, suka ngejing ya ya berarti gimana? nyaman jamu apa? jamu ini apa ini? pahit ada pahit, kali ya kecut kalau pahit mawon okay. ya <laughs> ya ini nyobi, pahit Nikin apa bu? Saking udah nggak tes ngapain? Komplit giti om. Oh komplit giti. Kali ngapain di kau sempai ini kan ngapain? Oh, Sulit. Sulit pencegah diabetes oh Oh pencegah Sakit lambung. Oh sakit lambung gitu hmm, giti. Bisa. Giti. Ini yang manis ya? Giti. Ya, di paling. Oke okay, masih ham. Nah, aku pengen sempai sempai masih ham. Ben Perutnya biar nggak sakit. Nah, nah, biar sehat. Tambahin aja saya tambah. Pen kalau yuk. Musim ini gue, guys. Aniki kan. Iya. Lagi musim g. Corona ini. Corona apa mulai? Ada mana seloroniku ah, g? Iya. <laughs> musim hujan ya. Musim hujan g. Nah. Oke mas Slamet yuk. Kita cobain. Kita Bismillah. Bismillah. kesehatan Baik tambah nih eh, ini beras kencur ya, beras kencur beras manis-manis ya. ya. oke ini jenisnya pun sudah berusaha? sudah lama sekali program 35 tahun aja, 35 tahun saatnya iya. jamu ini? iya uh, sampai anak lulus kuliah, eh. ya, Put uang ini putunya juga berusaha ibu emon Putri tiga. Iya, anak saya dua putri semua. Nggih. Asli Pundit kowe? Eh? Sukoharjo. Sukoharjo. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wis Nah, niki sadene keliling kota mriki oh, apa? Terus iki sampe stadion. Dugi stadion mengke Ngekos teng ngawi mriki. Kosé teng Rongo. Oh, teng Rongo. Niki lebih beda nggih. ya. Mas jamu njambu enggak? Ya. Oke, nah. nanti ya. Beras kencur. Beras kencur apa pahit? Beras kencur. Beras kencur. beras kencur, gih, yang manis saja, gih, uner asam juga ada, uner asam, uh, manis kencur, oke, okay, uh, ini kan gini ya, nah, manis manis kencur, manis kencur, kan <laughs> yang dingin, yang beras kencur, mantap Mas Ilham, <laughs> jamu tradisional, ojo <laughs> jamu snekonnekol Mas Ilham. Kita jamu <tuk> tradisional. tradisional. <tuk tuk> Tidaklah anak moyang kita. kali. 15 ribu sama ini. G. Gaya. Gaya segar, segar, biar sehat. segar, biar sehat gaya, gaya, terus. sudah masuk. G. Oh, sampai mulai Lehatin. masuk. Nih kebanyakan pembeli nih, Ki. Ngapunten Bapak-bapak, kenapa? ya, kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, mas oh ngoton, Ki. Hmm. Nah, ke anak-anak, ada di sekolah Ngeten nih, Ki, Ki. nanti. Pernah nggak mau minuman itu beli minuman, Minuman? Oh, G. Ya, minuman kekinian nih, oh, Kug. Oh, sekarang gitu, G. Ya, mungkin. Lah ini niku napa? Eraane pun benten. Ya. Nek nah, rumiyin kan anak kecil anak jamu. kecil minum jamu. Nah, ini jalan-jalan semua beli dulu. Nggih. Saiki kan nggih eraane niku mboh niki. lagi Nah, sekarang minuman banyak minuman itu, Mas. Nggih, okay. minuman-minuman boba napa oh. sing ya, teh-teh te Teh itu kan banyak. Eh, baliknya satu sudah tiga lah ngapain kita berikan ini kalau bapaknya bapaknya kalau bapaknya e, ya bapaknya sekali bu, suka Sukoharjanya ya kalau ada keperluan, mas oh kalau lebih kok kadang satu bulan, kadang yang nggak ada satu bulan kadang ya, ada bulan. Kadang ya lebih nggih ceket aja, mas nggak, celak gye. <laughs> bu, eh, matur sebelumnya nggih ngapain nih, repot aja matur sebelumnya, bu eh. mau laris, bu B <laughs> Oke, alhamdulillah Mas Ilham, kita sudah meminum atau menambah stamina di pagi hari ini dengan jamu tradisional Ibu Ebae asli Suko Sukoharjo. Dek, ini jualannya sudah 35 tahun ya Mas Ilham tadi. Berangkat dari Ronggo sampai Stadion Ngawi, pokoknya jualannya muter uno terus. Mungkin cukup segini dulu Mas Ilham. Buat teman-teman bisa komen di bawah kasih tantangan, atau kasih info kuliner-kuliner unik bakal tak tekan, oke okay. Matur Sun cukup segini dulu sampai jumpa di konten selanjutnya Tim Pursuit, Matur Sun bye!